acara hmm? apa bos kiki bos acara apa sih acara suka suka acara suka suka luar wahai gembira ini ya wahai acara ini kurang gembira tok iki. sampai loro terus lima lusan loro karo sepuluh ane loro acara ini suka suka gembira gembira terket ket namanya lurung Lurung <tuh> nah, ya. Di Di oh. main kan kene tuan apa? Halo. yang kan gitu Cản trở ya. pisan ya. Oke, ya. ya. ya. ya. ya. selamat sore. Selamat sore. Selamat sore ya, Selamat sore yang jam apa, Selamat sore, Lor. Sore-sore yang selamat. Iya, sore, Lor. Selamat sore, guys. Ini adalah Bajuson. Mau acarane? Acarane apa, apa ini, bos si bos? Hmm? Acarane apa, sih? Acara suka-suka. Acarane suka-suka, Lor. Pokoknya gembira ini. Iya, wae acarane gur gembira toh, igi. Sape, Loroh. Terus lima lasannya loro, karo sepuluhannya loro acara ini suka-suka, gembira-gembira bayu son, sistem iya acara ini makan -makan. Ia, acaranya seneng tak iki kali ini sakit Acaranya seneng-seneng Makan-makan Gule hiburan Gule hiburan Koronanya mendang ngaleh <San> Power lur. Power 4. C <coughs> 20 karo C 18. Studio Du PA 1.3. Aroguin. PA 800. Pakai 4 power. Sapu Dua double pakai lima belas channel luruh tongkok sama sepuluh dua untuk haid. Kalau sebelah ini monitor, lur. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, mau dipindah untuk monitornya pakai lima belasan sengkel, eh sengkel dan single sama timur ini rolasan kero rencananya nanti mau dipindah hari kita lihat untuk aksesorisnya dulu. Wah poweres ya sita ternyata, eh? sita betul ya. Nah, <laughs> betul untuk apa? Untuk apa? Untuk akulah. Poweres ya sita power jawa, jawa power jawa loh kita <tik> Yamaha berdasarkan berdasarkan Yamaha MK MG166 CX untuk pakai DBX, DBX Full untuk mixer apa, echo pakai Alexis untuk efeknya. Ajarannya nanti malam, sholawatan sholawat, kata Manapi, hai, hai, hai, hai, hai,